untuk Leslie dan Bilar, Alhamdulillah masih berada di puncak Dengan perolehan voting 333.516 votes Di posisi kedua masih pasangan Rangga azok dan Haiko Van Terveken Dengan perolehan voting 331.843 votes Selisih memang tentunya tidak jauh Untuk warga Konoha, gas terus masih berlanjut Mudah-mudahan semangat kita semakin membara dan terus kompak Mendukung yang terbaik buat idola kesayangan Dan mudah-mudahan Lesti Bilar Memenangkan couple media of deals 2022 Selanjutnya para sahabat, vitamin bahagia pun kita dapatkan Malam hari ini, cidukan mobil Rolls Royce Yang dihadiahkan oleh Papa Bilar untuk Lesti sudah Terpajang di rumah malam hari ini Wow, kejutan spesial Vitamin bahagia dibuka dengan postingannya Papa Bilar Alhamdulillah, sudah sampai rumah Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk idola kesayangan Dan sukses terus untuk idola kita semuanya Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Anuskor Bilar disimak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Mobil baru sudah ada di rumah nih Akhirnya lihat papapnya abang juga malam hari ini Wah, wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga vitamin berikutnya Ada tamu spesial di rumah Lesler saat ini Ada Kak Sandy Purnamasari Dan Juragan 99 Masya Allah banget ya pokoknya Memberikan hadiah Luar biasa untuk Bunda Lesti Kita juga Alhamdulillah malam hari ini Lihat Bundanya Abang Fatih Yang begitu cantik Yang begitu bahagia sekali Masya Allah sehat selalu yang untuk idola kesayangan dan hadiahnya pun Langsung di unboxing ya Dari Kak seni Purnal itu Wow Ini luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan Malam hari ini Dan kita juga Salfok di persahabat Dengan Baby L Yang rambutnya sudah dibotakin Digendong oleh Juragan 99 Aduh makin lucu dan makin cute banget ya Bang Fatih Sudah botak lagi tuh palanya gundul Masya Allah Momen ini diunggah oleh akun Kak sih Banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Dari akun Mariatul Kiti biasa tuh mengatakan Abang L digundul Katanya tuh, Hingga jawaban komentar pun banyak Dari Siva 5039 Ketika di situ mengatakan, iya aku juga fokus ke si abang Lucu banget katanya tuh, Masya Allah Lucu banget ya abang Fatih Sudah digundulin lagi, aduh ini sih kebahagiaan malam hari ini yang kita dapatkan Vitamin malam minggu untuk keluarga Konoha Berikutnya juga berselamat ya, info penting tak kalah tentunya Untuk ditonton acara Lapor Pak Trans 7 malam hari ini karena Papa Bilar jadi bintang tamu di acara tersebut heboh dan seru banget, yuk sama-sama kita support, sama-sama kita dukung idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Dipa TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih.